Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Harapan Morani berhayat di bawah Insya Allah hari ini hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Fabel awal bertepatan dengan hari Maulid Nabi. Allah, kami akan melaksanakan santunan muslim kepada anak-anak yatim anak-anak yatim gelar gajibul arba, ya dan kami ucapkan dan jaga Allah Kairong -Kairong kepada para jenazur sahabat yatim ribu apa yang telah sinter berpartisipasi ya dalam terpelangdaranya acara santunan muslim, doa mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Siapa namanya kakak? Khadijatul Rahmawati Khadijatul Rahmawati Dipanggilnya siapa? Rahma Rahma kelas berapa sekarang? Lima Kelas lima Gimana sih perasaan Rahma dapat santunan dari Drake? Senang Senang Masya Allah